juang juga. Eh, assalamualaikum. Oh, <tuk tangan> jawabnya assalamualaikum. kalau apa kabar? jawabnya ya, baik. Yang... kalau selamat malam? jawabnya selamat malam juga. kalau salam juang? jawabnya berjuanglah sendiri. persis waktu saya diusir mama dari lampung. emang? berjuanglah sendiri. sambil melempar koper kosong habis <tanyokan> <gurgut> saya datang ke Jakarta untuk mewujudkan impian jadi stand up comedian. saya cari, cari beli buku cari mentor saya cari beli buku cari mentor saya panggil orang-orang di <Didulah> jalan, <tanyokan> sambil bunyi Ya semua saya lakuin untuk jadi stand up komedian Kayak di PDP itu Yang gak lucu aja terkenal Ternyata sulit Jadi stand up komedian Harus punya jokes Berset up parts. Set up di depan Gak lucu <laughs> Lebih panjang Pas di belakang lebih pendek Lucu Harus lucu tidak boleh ketukar <laughs> Tapi saya putusin tetap ikut audisi suci tuju Kalau oh pasti ya. Walaupun itu ya. masih sulit Kita harus kuasain Enam teknik terdahsyat stand up Di samping masih ada ratusan teknik yang lain Yang harus kita kuasain Kesan aja Jurinya tegang-tegang Harus kuasain ratusan teknik itu non teknik, mm. mimikin, observation, <laughs> comparison, <laughs> callback, <laughs> rule of three, simile, itu perumpamaan atau kiasan. mulut monyong aja kayak bajai, mandar mandir aja kayak fotokopi, bolak balik aja kayak, kayak strikaan. Nyorocos aja kayak senapan mesin. Molotot-molotot aja kayak juri. <tuk> Saya Elun, selamat pagi. Salam juang. Oke, lumayan.